Sebelum kalian mulai belajar mencanting, ini adalah panduan keselamatan kerja selama kamu praktek membatik Hal yang pertama mesti kalian perhatikan adalah cara memegang canting Jadi, pegang canting itu di ujungnya Dengan begitu, kamu akan mudah menggerakkan canting mata canting itu sesuai dengan motif yang udah kalian desain Dan itu ngandelin otot pergelangan tangan kamu Jadi ini gerakannya akan jauh lebih leluasa Juga mengandalkan uh, gerakan ini ya tekanan uh, jempol dan telunjuk Jadi membentuk motifnya itu lebih leluasa Selain itu, kalau dipegang di ujung ini Kalau terjadi apa-apa uh, atau malamnya tumpah Itu dia uh, tidak akan segera tumpah dekat ke tangan kamu Kalau pegangannya seperti ini Ini tumpah dekat itu langsung tumpahnya ke tangan Nah kalau agak jauh itu biasanya bukan tetanggan, kayak gitu. Nah terus apa yang terjadi kalau misalnya malam kamu kecipratan atau ketumpahan malam? Nah hal yang pertama yang kamu lakukan, kalau memang tumpahannya itu banyak ya. Hal yang pertama kamu lakukan kalau tumpahannya banyak itu akan terasa sangat panas. Jangan langsung diusap. Itu bawaannya kalau kita ada yang kan langsung kayak kita gosokin ke kain atau apa nah takutnya kulit e, dari bagian tubuh kamu itu ikut terkelupas kalau kamu usap ke terutama misalnya ke jeans gitu ya ke kain yang kasar nah jadi hal yang pertama kalau kamu tertumpah malam atau terciprat malam itu harus ditahan sepanas apapun harus ditahan lalu, lalu lari ke sumber air mengalir misalnya lari ke keran kayak gitu ya atau temukan eh, es batu, temukan sesuatu yang dingin untuk segera menetralkan suhu eh, dari kulit kamu nih. Kalau aku di sini punya ice gel pack. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu ketumpahan malam itu sangat panas dan cukup berbahaya. Jadi aku langsung kompres aja bagian yang ketumpahan itu dengan es sampai rasa panasnya hilang. Kadang-kadang kadang kadang kalau memang luka bakarnya cukup lumayan itu rasa panasnya lumayan agak lama hilangnya gitu jadi kamu kompres dengan es atau di air yang mengalir sampai kamu gak terlalu, terlalu merasa melepuh seperti itu lalu hal kedua setelah dikompres dengan es itu kamu bisa pakai segala macam salep jenis untuk uh, mengobati Luka bakar nah, Kalau yang aku selalu sedia di rumah itu Trombopop gel yang kayak gini Ini selain untuk jatuh ke jeduk-jeduk gitu -jeduk Ini juga bisa untuk luka bakar Aku cocoknya pakai yang ini Tapi kamu juga bisa pakai bioplacenton Nah, jangan oleskan luka bakar kamu Dengan mentega, minyak atau yang lain-lain Atau dengan odol itu hanya Gitu ya, jadi boleh digugling lagi. Gimana tindakan-tindakan untuk luka bakar itu seperti apa, dan kamu harus hati-hati. Itu pencegahan atau penanganan pertama kalau kamu mau praktek um, mencanting. Ya, hal yang lain lagi itu adalah kamu harus memperhatikan panas dari kompor. Jadi, aku saranin kalau kalian semua itu praktek uh, pakai kompor khusus membatik pilihan berikutnya itu pakai kompor listrik tapi kalau kalian nggak punya kompor membat, khusus membatik dan kalian nggak punya kompor listrik kalian baik bisa pakai kompor gas tapi mohon diperhatikan kalau misalnya kamu praktek di kompor gas itu wajannya atau malamnya jangan sampai terlalu panas karena malam batik itu mengandung minyak, jadi kalau terlalu panas, api yang di bawah wajan itu bisa mengejar ke atas. Jadinya akan membuat kobaran api yang besar. Nah, jadi indikasi pertamanya itu wajannya itu akan berasap banyak, keluar asap dari malamnya. Nah, itu tandanya kamu harus mengecilkan kompor gas tersebut, apinya dikecil, kecilin banget, atau bisa langsung matiin aja. Gitu. karena kalau udah terlalu panas malamnya juga akan ikut terlalu uh, terbakar atau gosong gitu ya Jadi cukup dimatiin nanti kalau udah nggak enak lagi mencantingnya boleh dinyalain lagi dengan api yang sangat kecil nah terus apa yang terjadi kalau misalnya uh, akhirnya si apinya sudah terburu kobarannya udah sangat besar nah satu hal yang per pertama kali harus kamu ingat kalau kobarannya apinya sudah membesar ini saya jadi teringat Kisah teman saya waktu mencanting di kosan itu sampai diusir dari kosannya karena begitu kobaran api itu membesar Yang dia lakukan pertama adalah membanjurnya dengan air Nah sedangkan malam itu mengandung minyak ketika di minyak panas di banjur air tahu kan apa yang terjadi Itu akhirnya si malamnya meletup-letup sampai ke dinding dan juga atap dari kosannya Nah jadi jangan lakukan hal itu, jangan banjur kobaran api itu dengan air Tapi kalian sediakan kayak semacam keset atau handuk yang dibasahi betul-betul direndam basah Lalu kamu langsung tutup aja uh, apa kobaran api tersebut dengan handuk atau jadi kain yang tebal dan betul-betul sudah dibasahin gitu Lalu ada hal lain yaitu postur ketika kalian mencanting karena kan eh, biasanya kalau di kompor yang khusus batik kalian mengerjakannya di lantai nah posisi tubuh kalian itu jangan menghadap kompor jadi, kalau misalnya kompor ada di depan kalian jangan menghadap kompor tapi menyamping di samping kompor gitu ya Nah jadi nanti kalau misalnya kalian mencanting nggak eh, sendiri ada temannya itu memutar memutar kompor jadi teman kalian di belakang teman kalian yang satu lagi di depan itu sama-sama semuanya mencanting kenapa jadi kalau sesuatu terjadi itu nggak akan kena badan gitu ya nggak akan kena badan temennya karena kita cenderung kalau pegang canting kayak gini gitu kita ah gitu kan ya kita melemparnya entah itu ke depan atau ke belakang kalau teman-teman ada yang mau um, duduknya menghadap ke depan kompor bisa jadi kenapa-hanya atau kakinya seperti itu. Kecil kemungkinan kena bagian tubuh lain selain uh, tangan, biasanya ada kena tangan kayak gitu. Terus hati-hati juga menggunakan kompor gas atau kompor listrik, pastikan enggak korslet. Kalau kompor gas pastikan uh, gasnya itu enggak bocor kayak gitu ya, dicium dulu areanya bawah. Sekian keselamatan kerja Untuk praktek mencanting Kita ketemu lagi di video selanjutnya I hope it helps Bye bye